berjumpa dan hadir kali ini para sahabat kita hadirkan barang slot jani, ya bosku ya dan ini kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan top share 88 dan untuk para satu yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya channel dari slot jani agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru main pembocoran dan bola slot gacor ya memainkan uh, model-model recehan aja bareng gate of gatot kacanya pada 88 juga kita akan coba memainkan bola dan twitter gacor dari gate of gatot kaca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 dapat dapat Dapet dapet dikit jadi jadilah boy Tembak tembak lah boy boy Turunkan kembali Is, Belum mau dia bosku Kita coba diturunkan kembali perlahan lewat Anjir gagak kena lagi co Lewat dikasih lewat sini bosku masih dikasih lewat terus, aduh ini cukup sulit ya pecahannya mulai kita masih nantikan sketernya juga <coughs> kita nantikan sketernya boy oke okay, brother siap kita coba turunkan lagi bosku